nanti dasar-dasar teori itu saya berikan di WA grup. Sengaja saya berikan dasar teori link-link dari artikel ya kalau ada teman-teman di sini yang dokter, dosen, saya percaya kalau orang pinter, pasti dengan mudahnya bisa mencari sendiri link-link jurnal yang berkaitan ya. Tapi banyak pesertanya ibu-ibu bahkan yang di atas 70 tahun ya. Mungkin mencari, membaca uh, jurnal atau bahasa ilmiah itu susah. Maka, dalam Zoom saya pakai bahasa uh, praktisi, walaupun saya dosen dan seorang dokter, ya bukan dokter. Ya, <gifat> ada yang panggil saya Pak Dok, Pak Dok. Ya, Pak Dokter, gak apa-apa. Tapi bukan dokter, saya akan gunakan bahasa-bahasa yang uh, sederhana bagi teman-teman yang butuh penjelasan lebih lanjut dasar teori. Kalau ada link yang berupa artikel di Google sengaja saya carikan artikel kayak di halodoc gitu ya supaya Bapak Ibu nanti berpikir Oh kalau gitu juga saya tahu nah itu dia maksud saya ya tahu gimana cari sendiri daripada dikasih link di jurnal yang susah begitu mau masuk ya harus member wah ini saya nggak bisa jadi guru itu harus membuat muridnya bisa mencari sendiri ya sedangkan dalam Zoom ini kita nggak banyak bahas dasar teori tapi praktek-praktek praktek sehingga Bapak Ibu nanti bahkan mungkin enggak peduli dengan teori gitu ya tapi bukti saya ph-nya di bawah enam 6 sekarang tujuh setengah gitu ya nah, itu kan nggak perlu obat nggak perlu suplemen tapi dengan nyata berubah Nah itu yang kita metode belajar kita seperti itu. Oke, okay, mohon waktu sebentar. Saya putarkan video dari BIMPOS sambil nunggu jam uh, 7. Mungkin nanti 7 lewat dua kali ya, karena saya terlambat uh, sedikit tadi dalam memutarkan videonya. Saya akan putarkan, tunggu sebentar ya. oke okay. file-nya di mana. Oh, okay, sorry. Tadi filenya nya tertutup malah. Ya, ini ada video bahasa Inggris ya, tapi Bapak Ibu yang tidak bisa bahasa Inggris mohon maaf, dilihat gambarnya aja ya, dilihat gambarnya aja. Oh, Wim Hof juga uh, begitu gitu ya. Jadi ini file dari YouTube saya putar sambil kita menunggu supaya kita waktu menunggu pun dapat uh, sesuatu dan nanti jam 7 kita akan uh, mulai ya tadi saya sudah siapin filenya tetapi malah Google Chrome-nya saya uh, tutup. Oke tunggu sebentar. Ya sambil menunggu pun ini file dari sebuah uh, I came Soma. Uh, file dari apa namanya? Pelajaran, olah nafas juga ya. Bentar, sorry. And it completely changed my life. If you're into meditation. You want to take your meditation practice to a whole new level. And pay attention to this. Perhaps you're finding meditation long and boring. And you want to...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 You do this 30 times. You lie. Your head becomes light-headed. You become loose in the body. It feels like whoa, oh, oh, tingling in the hands and feet. It's all possible, and it's all okay. Breathe toward it. Intensify your symptoms: light-headedness, uh, loosen the body, and tingling. Make it stronger because that's your charge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 Ya, Bapak Ibu, itu saya stop sebentar uh, videonya karena itu sebenarnya modul 2. Tapi tadi saya mau tunjukkan sebenarnya dari situ adalah teknik bernafas perut yang di grup dua puluh Ya ini kan ini gabungan ya kita ini gabungan dari 25 puluh sampai tiga Jadi satu grup 250, ratus lima banyak yang left tinggal 230 tiga puluh kali sepuluh tapi rata-rata yang hadir memang cuma 30%. beda dengan yang kelas berbayar saya dulu ikut bayar seratus ribu kelas berbayar seratus ribu per bulan jadi tiga ratus tiga bulan itu peserta dua ikut semuanya <laughs> karena bayar itu ya begitu gratis lagi ikut 30%. puluh persen ya nggak papa lah gitu ya mungkin kan ada yang mungkin lebih senang lewat YouTube jadi, waktunya bisa kapan saja, jadi tidak masalah, ya. Teman-teman ikut saya tidak untung. Teman-teman <laughs> nggak ikut saya nggak rugi. Jadi, kita santai saja. Memang saya harapkan juga nggak semuanya ikut. Kalau 25-33 kan ada 8 grup, ya. Semuanya ikut, nggak muat. Walaupun kita sudah naikkan kapasitasnya, sekarang menjadi menjadi subnya di 500. Jadi, bisa ikut pagi bisa ikut malam pelajarannya sama jadi pilih salah satu aja kecuali mau praktek dua kali ya tapi nggak perlu ya nanti untuk prakteknya ada pilihan Senin sampai Jumat jadi yang pelajarannya ini yang Sabtu Minggu sama Senin malam itu yang Senin malam itu yang kelas uh, Advan jadi yang ada kelasnya itu Sabtu pagi Sabtu itu jam 10 nanti ada ada grup yang berbeda Sabtu malam grup yang berbeda Minggu malam grup yang berbeda Senin malam grup yang berbeda itu pelajaran Senin sampai Jumat itu praktek bersama jadi daripada saya praktek sendirian saya mulai baru mulai bulan Mei ini ya udah berbulan-bulan nggak ada yang pagi tapi saya pikir Buka Zoom aja, jadi saya pun juga jadi komitmen, gitu ya mau nggak mau, jam 6, nyalain Zoom, praktek bersama. Tapi tetap ada pengarahan singkat, 10 menit, praktek 30 menit, jawab pertanyaan 10 menit. Jadi 40 menit, 45 paling lama, setiap pagi cukup asal rutin untuk bagi yang mungkin pengen bertanya. Karena memang... Saya itu, kalau bukan waktunya, buka WA, lalu terima WA. Kan pekerjaan jadi terganggu, ya? Karena kerjanya kan macam-macam, ya. Pelukis, dosen, penceramah, sekarang tambah lagi saya diangkat jadi direktur program di Eljon TV. Terus di Makna TV, Makna TV itu TV digital dari Metro TV Group, ya saya harus mengisi setiap hari jam 5 sore tapi itu rekaman tapi rekaman kan butuh waktu juga butuh konsentrasi butuh pekerjaan itulah kenapa saya jarang balas WA nanti kalau teman-teman ada pertanyaan simpan aja pertanyaannya ya ya di setiap Zoom ada kesempatan 12 saja tapi ini kan sudah kelas ke-25 dan 33 jadi Wa group 1 sampai 24 itu dibagi menjadi empat kelas Zoom. ya. Nah, yang angkatan pertama sudah mau selesai. Angkatan demi angkatan yang ditanyakan itu ya sama, itu itu juga. Makanya nanti walaupun Bapak Ibu nggak bertanya, setiap hari saya di WA grup saya post 34 atau 2 Q&A, Tanya jawab, dalam bentuk video. Tapi videonya itu hanya link, jadi nggak makan data ya, nggak makan data, hanya linknya aja. Kalau itu pertanyaan Bapak Ibu ya diceklik aja gitu ya. Tapi kalau enggak ya abaikan saja atau hanya link YouTube-nya. Jadi nggak makan data. Dan WA grupnya satu arah supaya kalau dibuka dua arah pengalaman angkatan yang pertama, waduh satu hari yang nanya bisa 200 300. Akhirnya mau nyari apa yang saya post malas malas manjat ke atas. Jadi pagi saya post sebuah tips jam 10 ditanyakan gitu loh. Itu tadi saya post gitu tadi pagi itu wah malas ke atasnya Pak. Jadi bertanya hal-hal yang baru baru saja disampaikan, jadi enggak efektif. Jadi dibikin satu arah. Loh, pertanyaannya hampir sama dari angkatan ke angkatan dan setiap hari saya akan post. Jadi kalau Bapak Ibu nanti kok ini banyak banget kalau nggak butuh nggak usah dibaca gitu ya. Tapi kalau butuh dibaca dan didengarkan videonya. Videonya tuh singkat kok, hanya 5 sampai maksimum 10 menit, rata-rata 5 menit menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul. ya Jadi ini penjelasan mengenai di WA grupnya. nah Pelajarannya sendiri kita pakai bahasa sederhana, setiap sesi seperti ini 20 menit, 30 menit, kecuali beberapa modul yang butuh penjelasan panjang. Lalu prakteknya antara 10 sampai 30 menit tergantung modul yang mana. Hari ini malah kita nanti praktek bersamanya hanya Uh, sebentar 19 menit ya 20 menit ya itu prakteknya jadi saya berikan beberapa penjelasan kita praktek bersama sehingga nanti kita jam uh, setengah sembilan sudah selesai karena saya setengah 10 ada kelas yang uh, lain lagi ya sementar lagi soal WA group ya searah supaya tujuannya bapak ibu gampang mana mencari tips demi tips ya bapak ibu nggak perlu clear chat, toh isinya penting semuanya yang pengen dibaca dibaca nggak baca link link artikel pun kalau ikutin yang uh, penjelasan lewat video dengan bahasa yang sederhana begini menurut saya akan uh, mengerti ya jadi kalau nggak urgent ya mohon maaf ya nggak usah Japri saya tapi kalau urgen itu Pak saya saya eh praktek olah nafas nih kok jantung saya kayak mau copot <laughs> walaupun nanti saya akan jelaskan juga simptom-simptom apa yang mungkin muncul seperti tadi kalau yang login duluan videonya Wim Hof karena saya belajar dari Wim Hof ya kalau merasa kesemutan merasa pusing badan kayak lepas gitu itu dikatakan itu biasa karena seperti Anggota badan ini nggak pernah dapat oksigen yang penuh, lalu tiba-tiba dapat yang penuh. Yang paling pasti itu kalau yang modul pertama ini ya, yang sebentar kita akan praktek itu gringingen, gitu ya. pipi gringingen, tangan gringingen, jari-jari gringingen itu wajar, gitu ya. Kalau yang enggak juga nggak usah iri, gitu ya. Kalau saya nggak merasakan apa-apa, <sukur> tapi kalau gringingen nikmatin saja. Yang, yang pasti nanti kebas sembuh, gitu ya. mohon okay, maaf ntar Ya saya akan mulai rekam ya sebentar lalu saya akan jelaskan pendahuluan jadi sekali lagi ini kita gabungan grup WA 25-33 jadi beberapa grup sambil nunggu kelas ini contohnya 25-28 ya kalau nggak salah itu kan mendaftarnya udah mulai tanggal 10-15 April dan memang waktu di undangan itu sudah dikatakan bahwa ini kelas bulan Mei ya jadi April masih berjalan angkatan yang lain tapi pendaftaran berjalan terus sehingga sambil menunggu itu kita sudah pos sampai modul dua jadi bagi yang sudah di dipost di grupnya ya ini kayak mengulang ya tapi dapat penjelasan uh, tambahan sedang grup yang baru aja terutama terakhir 33 ya belum mendapat posting mengenai modul satu dan dua saya akan rekam setelah itu saya akan mulai menjelaskan uh, pendahuluannya ya. Ya. Saya akan share pendahuluan ini sebenarnya menjelaskan kurikulumnya gitu ya. Selama 12 minggu lama banget sih Pak, apa aja yang dipelajari itu selama 12 minggu gitu ya. Ya, banyak karena memang uh, yang harus diterangkan itu sebenarnya kalau mau pelan-pelan ya kayak kuliah dua tahun ya bisa kayak orang kuliah dua tahun tapi eh uh, bentar ya Nah yang akan kita lakukan selama 12 minggu itu sebenarnya inti utamanya itu regenerasi sel karena setiap hari ada sel yang rusak atau yang sakit berarti sudah mengalami uh, kerusakan sel misalnya orang diabet kayak saya berarti sel-sel pankreasnya rusak maka gimana caranya supaya selnya mengalami regenerasi, sehingga kembali menjadi sehat. Kalau sudah sehat, ya menjadi awet muda. Tapi regenerasi sel ini butuh kondisi ideal, misalnya butuh nutrisi yang tepat. Nanti bukan saya, ada dokter nutrisi dan dokter genomic diet, ya dokter DNA, dokter nutrisi berkolaborasi akan menjelaskan mengenai genomic diet supaya sel-sel dapat makanan yang tepat sesuai keunikan DNA nya dan regenerasi sel maksimal regenerasi sel butuh nutrisi misalnya asam amino yang bagus nanti saya bisa ngajari sendiri karena saya kuliahnya di teknologi pangan dari IPB fakultas ya jurusannya industri industri pangan dan saya praktek membuat kefir dan jus probiotik sudah dari tahun 2009 selama ini bikin untuk pribadi nggak dijual tapi saya akan ajarkan Bapak Ibu juga membuat whey ya kalau beli juga ada ya nggak mau repot Pak saya mau beli aja ya boleh gitu ya untuk regenerasi sel butuh antioksidan yang macam-macam dari vitamin C karoten beta karoten nanti juga saya ajarkan membuat sendiri ada modul mengenai deep sleep karena regenerasi sel terjadi kalau kita tidurnya pulas kalau di luar negeri di sini ada peserta juga ya setahu saya Anggotanya ini variatif banget. Ada yang dari Amerika, ada yang Singapura, ada yang Australia. Anak saya dua di Singapura, kerja di sana. Yang paling kecil di Australia, sempat empat tahun kuliah, lalu kerja setahun, sekarang udah balik. Di luar negeri itu kalau sakit, jarang sekali dikasih antibiotik ya, dikasihnya vitamin, lalu suruh istirahat. Atau kalau Anda di Indonesia, kalau batuk, dikasih obat yang bikin tidur. Ya, saya terus terang. Yang bikin sembuh itu obatnya atau tidurnya. Nah, Untuk khusus teman-teman yang susah tidur, nanti saya undang lagi hari Senin. Jadi ini satu ya, Minggu Senin. Itu kita akan belajar khusus metode olah nafas untuk dua hal. Yang arit, aritmia sama susah tidur. Jadi yang denyut jantungnya enggak teratur, terlalu pelan, atau terlalu cepat, dan susah tidur, saya undang nanti tak posting di WA Group ya undangan untuk hari Senin Senin malam itu olah nafas khusus gimana selesai olah nafas anda tidur <laughs> sama nanti praktek hanya dengan 10 menit Anda bisa melihat sendiri yang denyut jantungnya katakanlah 110 gitu ya loh bener nih, turun nih 100. loh turunnya 90 gitu ya jadi pelajaran kali ini langsung melihat buktinya makanya kalau di grup tiga dua belum saya berikan informasi alat beli yang apa nanti saya pos ya tapi grup yang lama sudah saya suruh beli alat oximeter saya punya sampai tiga macam ya oximeter ini memang untuk mengukur uh, saturasi ya mengukur saturasi uh, yaitu oksigen dalam darah tapi dalam dalam oximeter ini bukan cuma saturasi. Karena nanti kalau angka yang di atas, kok tuh sampai punya tiga biji gitu ya, nanti tak jelasin. Jadi, atau sekarang sekalian ngomong inget ya, ini yang mereknya uh, UL ya, di grup Dasepos, ini bisa tiga digit, jadi bisa kelihatan kalau saturasi saya 100%. Tapi merek lain ini ada dua merek, ini angkanya cuma dua digit. Ya Kalau angkanya cuma dua, ya berarti pentoknya 99. Nah. Di dalam oximeter ini ada dua angka, terutama ada juga yang tiga ya. Angka yang di atas saturasi, angka yang di bawah itu denyut jantung. Makanya kalau olah nafas metode 1 dan 2 yang punya nanti boleh dipasang. Sehingga bisa lihat sendiri. Loh, saturasi saya biasanya 96 97 sekarang 99 gitu ya. Langsung 10 menit udah langsung naik. Bahkan nanti makin lama kayak saya ini 2 menit langsung naik. Nanti saya tunjukkan aja. Saya tujuh tahun sakit paru-paru. Sehingga kalau ke dokter itu, Pak, Bapak ini seterusnya rendah loh 95, 94, 99, 96, baru mau dicatat, turun lagi 95, <laughs> sampai tahun lalu. Lalu dokternya tanya, Bapak pernah sakit paru-paru? Oh iya, waktu kecil, 7 tahun, 8 tahun. Selama SD itu sampai SMP, itu sakit paru-paru basah. Wah aduh, Bapak ini paru-parunya cacat nih. Tapi sekarang, atau Bapak Ibu yang sudah lihat Instagram saya, YouTube saya, saya bisa tunjukkan 100% begitu tarik nafas. 10-20 kali, 100%. Gitu ya. Tapi ini enggak langsung. Saya butuh waktu dua bulan untuk melatih paru-paru saya, yang saturasi biasanya 95-96, sekarang 98 dalam kondisi normal begini, kalau bicara kadang turun sedikit, nanti begitu olah nafas, naik 100%. Jadi kalau Bapak-Ibu butuh dasar teorinya, kenapa ya olah nafas, naikin saturasi? Tanya Mbah Google, pasti ada. Tanya, Tanya saya juga tak jelasin, kalau lagi mau jelasin, kalau ada waktu. Tapi menurut saya, Mengapa bisa naik? Enggak sepenting adalah bapak ibu merasakan naik, ya kan? Makanya saya sarankan beli oximeter sehingga aduh ikut Pak Jarod. Olah nafas rasanya seger, rasa itu sugesti, rasa itu subjektif. Tapi kalau kenapa rasanya seger, Saturasi jadi 100%. gitu. Ini kan enggak alat, kan enggak bohong. Bapak ibu enggak beli alat dari saya, dari saya tak setting dulu aja, selalu seratus dikalibrasi naik. Bapak Ibu beli alat sendiri, jangan beli bahkan tak belinya sama Tokopedia buka lah gitu. Jadi ukur sendiri. Nanti begitu kita olah nafas dari 96 naik 98, dari 97 naik 99, naiknya rata-rata 2 -rata poin. Kenapa? Oksigen itu ada yang diikat sama hemoglobin, ada yang terlarut dalam darah. Nah, yang paling cepat naiknya itu yang terlarut dalam dalam darah. Kalau kita rajin latihan, maka nanti saturasinya lama-lama dari kayak saya sembilan lima jadi sembilan enam sembilan tujuh sembilan tujuh lama-lama 2 bulan saya sembilan sembilan kalau oksigen 100%, 99% itu ideal dalam tubuh yang ideal regenerasi sel terjadi dalam ketika regenerasi sel terjadi ya sembuh saya kan minum obat diabetes sampai 4 butir lalu waktu saya begitu mulai program latihan Empat butir ini saya beli alat di apotek itu ada alat untuk mecah obat dibelah dua. Jadi empat ini saya belah dua semuanya jadi delapan kan. Lalu saya kurangin satu, saya kurangin satu. Jadi dari empat butir saya belah dua semuanya jadi delapan. Sekarang saya hanya minum tinggal dua. Jadi udah tinggal seperempat dosis. itu pun diminum kalau gula saya bangun tidur di atas 120. Kalau di bawah 100 ya udah nggak minum lagi kayaknya sebulan lagi lepas total gitu ya kalau sekarang ini lepasnya masih kadang-kadang ya makan agak nabrak-nabrak gitu ya naik dikit naiknya juga nggak sampai di atas 150 nggak pernah Diabet ini termasuk yang susah sembuh dengan olah nafas. itu pun bisa sembuh yang gampang tuh apa insomnia sakit pinggang kanker apalagi nanti saya jelasin itu gampang banget gitu ya gampang, gampang sekali jadi olah nafas ini kembali lagi ke satu halaman aja tapi saya jelasinnya ini sebagai pendaluan hari ini dengan olah nafas ini apa sih sebenarnya yang kita lakukan yang akan terjadi yaitu saturasi dan PH ideal jadi saturasi ini yang paling dahsyat itu dengan olah nafas tapi nanti kita ada olah hati olah pikiran ya kita ada, ada ada ada modul olah hati olah pikiran ada olahraga juga ada deep sleep nah kenapa olah hati olah pikiran juga saya dulu ikut kelas olah nafas seperti ini, bayar. ya. Dan dalam kelas itu khusus untuk orang diabet. Dan saya menjumpai masalahnya itu banyak orang sudah diet sampai nggak makan sayur, nggak makan bumbu, namanya kayak diet keto. gitu ya. Ada yang sembuh, adik saya sembuh, sepupu saya sembuh. Tapi besan saya masuk rumah sakit. Dan beberapa teman saya, mulai Japri saya, mengalami kelelahan tubuh. Ada yang asam uratnya buang kambuh, ada yang prostatnya kambuh ada yang kolesterolnya naik 300 400 kena stroke jadi waduh ceritanya macam-macam jadi diet itu ada cocok tidak cocok kalau yang pasti cocok ya genomic diet gitu ya cuma tesnya harus bayar ya tes DNA-nya nanti habis itu nggak ada suplemen yang dijual ya Anda cocoknya makan buah ini ya buahnya beli sendiri gitu tapi itu diet yang aman nah waktu saya olah nafas untuk diabet Teman-teman itu udah dietnya, udah minta ampun ketatnya. Selain diet intermittent fasting. Intermittent fasting itu kalau makan terakhir jam 6 sore, besok pagi jam 10 baru sarapan. Kalau makan malam terakhir jam 8 malam, besok nggak sarapan jam 12 baru makan. Itu namanya intermittent fasting. Sudah puasa nggak makan karbo sama sekali, tahu, tempe, sayur pun nggak dimakan. Jadi semua yang dari tumbuh-tumbuhan nggak dimakan. Ada gulanya masih melonjak <laughs> kenapa gulanya melonjak gitu ya sama mentornya sama teman temen dijawab itu namanya glukogenesis gula yang melonjak karena hati dan pikiran ya tapi gimana cara mengendalikan glukogenesis itu ya jarang ada jawaban nah di modul saya saya jawab nanti gimana cara mengatasi supaya gula ini tidak fluktuatif yaitu lewat olah hati dan olah pikir nanti kita ada modul seperti itu ya saya belajar bayar, tapi saya ajarkan gratis, bapak ibu ya. Jadi ini bukan gratisnya tiga modul. Nanti modul berikutnya bayar itu namanya dipancing. <laughs> Pak Jarod ini licik ini dipancing gitu. gratis sampai selesai, bapak ibu udah sampai selesai bahkan buka 12 modul ya. Nanti 12 modul itu selesai. Nanti tiap dua minggu atau sebulan sekali masih ada lanjutan terus. Kan namanya pola hidup. Jadi bapak ibu bisa ikut sampai sebelum nanti dipanggil Tuhan gratis ya kan kan ilmunya berkembang terus nah sekarang bicara olah nafas apa yang kita nih hari ini modul satu ya modul satu hebat banget untuk apa untuk dua hal jadi nggak enggak untuk segala hal nggak ya jadi makanya butuh 12 modul tekniknya pun macam-macam hari ini kita belajar satu teknik minggu depan teknik yang kedua secara teknik ya itu ada lima enam eh, sampai lupa ya Hari ini kita imun booster, lalu Wim Hof 2, nafas body scan, nafas segitiga, lalu ada lagi namanya whiskey breathing, lalu coffee breathing, water breathing. Sekarang teknik ada tujuh, tapi teknik ini bisa ditambah dengan esensi. Jadi sambil mengolah hati, kita pakai nafas segitiga. Sambil mengolah hati, pakai nafas body scan. gitu ya Maka jadi modulnya banyak. Itu nanti supaya bisa spesifik. Kalau autoimun, yang mana? Kalau kanker, yang mana? Tidak, tapi modulnya sama. Nah, Sekarang kita mulai dengan yang pertama dulu, namanya hari ini metode Wim Hof 1. Saya terangin gunanya dulu ya. Gunanya apa Wim Hof 1 ini? Yang pertama, nih, yang paling pasti. Udah, dijamin pasti. <laughs> Bukan jualan obat ya. Pasti, 100% pasti. Kalau Bapak-Ibu lakukan ini 20 menit saja, apa itu yang pasti? makanya di WA grup yang awal-awal 25 30 mungkin saya sudah suruh beli pH meter, pH meter untuk cairan. Kalau nanya penjual, saya mau beli pH meter yang untuk urin, mungkin mereka bilang tidak ada. Tapi pH meter untuk cairan, untuk hidroponik ya ini saya membuat eco enzim. Uh, ya, tunjukin dulu ya, ini halaman rumah saya. Saya tinggal di Bintaro. Nah itu ada gazebo, di gazebo itu ada drum-drum, itu drum-drum untuk bikin eco -enzyme enzim ini juga belajar gratis dapat sampel gratis untuk obat luar luka diabetes, semprot kering saya sakit gigi nggak perlu ke dokter gigi kumur kumur sakitnya hilang giginya tidak hilang Nah ini ekoenzim itu juga PH ngecek ph-nya pakai ini juga yang kuning ini cuma satu desimal yang merah ini dua desimal, dua desimal itu berarti bisa, eh, misalnya pH nya 7,56. gitu ya, bisa dua digit. Ini yang merah beli di Tokopedia, cuma ada yang lima ribu, ada yang seratus ribu, udah terserah aja. Kadang-kadang yang sama, yaitu strategi marketing ya, penjual yang sama, posting dua gambar, yang satu seratus ribu, satu enam ribu. Biar Anda beli yang enam ribu, itu bukan yang murah, itu palsu. Enggak, itu metode marketing begitu, bahkan satu orang punya dua toko yang di sana pasang lebih mahal <laughs> kan saya pedagang bapak ibu ya kalau ada tahu IFA kan saya punya IFA yang sekarang sudah tutup tapi ya jadi anda beli pH meter mereknya apa saja ini digital kalau lebih percaya sama yang manual ya beli kertas lakmus nah olah nafas hari ini ya kalau yang tadi mungkin belum tak kasih pendahuluan di WA Group kecuali yang WA Group 25 sampai 30 berapa gitu ya Sebelum latihan seperti ini, anda kencing, maaf kencing, ya. Lalu urinnya dites. Biasanya orang minum kista, kanker atau diabetes seperti saya bangun tidur pH urin itu di bawah 6. Saya tahun lalu pH bangun tidur itu 5,6 5,5. Kenapa orang diabetes itu comorbid COVID? Comorbid karena virus itu hidup di bawah pH 6. Kalau ada orang yang ibunya bapaknya kakeknya cancer, hati-hati ya. Mudah-mudahan enggak ya. Tapi kalau ibunya bapaknya cancer, anaknya lima, mungkin salah satu punya DNA cancer. Nah, itu bisa dites. Nah, kalau saya bicara jujur, saya ngasih gratis begini nih: dapat untung apa ya? <laughs> Semangat banget sampai 33 grup gitu ya. Dapat jaringan, Ngajarinya gratis semuanya. Tapi kalau ada apa, aku mau tes DNA. Nah, bisa sama saya atau nanti sama tim saya di setiap grup nanti akan ada saya taruh tim saya kalau mau tes DNA gimana gitu ya bisa tes DNA ke rumah sakit boleh ke prodia boleh tapi kalau sama perusahaan saya nanti ada komunitas lanjutan jadi kalau pola hidup sehat nanti yang tes DNA kenapa yang diumum nggak dibahas dan bahasnya gimana kalau dites kan ketahuan oh anda sensitif sinar matahari makanya jemurnya jam 8 pagi supaya enggak kanker kulit, yang anda nggak sensitif boleh jemur jam 10 siang. Oh anda ternyata sensitif karbohidrat, mau kurus jangan makan nasi. Oh ternyata anda sensitif lemak, mau kurus makan nasi banyak enggak apa apa, makan lemak. Jadi karena dites bahasnya spesifik maka WA grup tersendiri. Nah itu nanti ada komunitas orang-orang yang tes DNA. Nah ini sebenarnya kalau mau jujur ya itu keuntungan di balik kegiatan ini gitu ya. oke sekarang kembali ke saturasi uh, maaf PH dulu ya jadi dengan olah nafas maka PH Anda pasti naik ya bahkan kalau perlu nanti kita kasih break 2 menit jadi kalau mau olah nafas itu siapkan minum karena metode satu dan dua kita keluar lewat mulut itu pasti haus metode tiga keluar lewat hidung jadi metode tiga masuk hidung keluar hidung 3 4 5 6 7 8 9 Masuk hidung, keluar hidung. Metode 1 dan 2, masuk hidung, keluar mulut. Ya, nah, Karena keluar mulut, kayak orang ngomong jadinya. Itu haus. Makanya nanti, kalau sekarang nggak usah, nggak apa-apa ya. Nanti kalau latihan sendiri, nanti kita kasih audionya untuk latihan. Coba sebelum olah nafas, ke toilet, buang urin, dites pH-nya berapa. Lalu lakukan latihan 20 menit saja. Seperti yang akan kita lakukan bersama-sama. Tapi sebelum latihan, minum dulu biar nanti setelah latihan pengen kencing. Setelah selesai sel sel sel latihan, nanti dites pH urinnya berapa? Kalau 6 jadi enam setengah, jadi 7 7, ,5, 7 ,5 jadi 7,5, 7 jadi setengah, Jadi urin itu pH-nya fluktuatif untuk menjaga pH darah stabil. Tapi kalau pH-nya selalu di bawah 6, bisa 7 virus, bisa 7 kalau misalnya orang tuanya kena kanker dan ada sel kanker, selnya bisa bangkit. Nah, semua dokter setuju bahwa sel kanker tidak akan bangkit kalau pH-nya di atas 7. Atau banyak dokter juga mengatakan kalau pH-nya 7,3-7,5, pH darah ya, yang bisa terindikasi dari pH urin. Jadi pH urin sama pH darah beda. Nanti di grup yang belum dipos, saya jelasin mengenai pH. Ya, Tapi kalau pH darah bisa 7,35-75, ideal tiga bulan sel kanker mati kanker, minum kista, tumor, makanya ada peserta olah nafas, memang radikal, saya nggak, nggak menyarankan radikal sebenarnya, tapi ada yang sudah difonis tumor, bahkan benjolannya sebesar jempol, hanya dua bulan, sudah tinggal sel biji kedele. Ini bulan depan saya harapkan mungkin tidak habis, hilang. gitu ya Ada lagi yang sudah kanker stadium 4, jadi kanker stadium 2 ke Penang, Kemo dan radiasi habis sekian miliar satu miliar lebih dua tak sembuh dua tahun kambuh lagi kambuhnya stadium 3. kemo lagi radiasi lagi satu miliar lebih habis 2 tahun kambuh lagi stadium 4. dia capek capek bayar capek kemo kayak digebuki badan lebam-lebam bibir pecah makan susah belum gundul lagi perempuan akhirnya dia pola hidup sehat sama olah nafas tanpa kemo tanpa radiasi sembuh loh. Jadi saya berharap kisah itu menjadi kisah saudara juga kalau di sini ada yang memang terkena minum kista kanker. Nah. Minum kista kanker akan sembuh. Regener sel bagus bahkan selnya mati. Maka metode yang sekarang ini juga disebut metode anti Covid. Karena Covid itu orang kena Covid, paru-paru diserang dan pH-nya turun. Dalam 20 menit saja udah pasti PH nya naik nah nanti dua jam lagi kalau kencing lagi kok turun lagi maka kalau yang di grup yang belum yang tak pos ya saya saya pos link Instagram di mana saya ngetes PH satu hari itu sampai 10 kali begitu turun saya Pak apa olah nafas lagi 10 menit sampai 20 menit Kadang 10 menit cukup naik lagi lama-lama stabil sekarang saya punya PH air seni Bangun tidur, 7,3, 7,2. Olah nafas, 8, atau 7,5, nanti turun lagi 7,2. Dulu di bawah 6. Kalau di bawah 6, ya kecut. Gula, Gula susah stabil. Bahkan ada yang supaya pH-nya naik, itu kan suruh minum sodium dekarbonate. Anda bisa lepas itu nanti, nggak usah minum lagi. Karena Anda buktikan sendiri. Jadi, begitu olah nafas, selesai, cek pH-nya berapa itu pasti naik. Nah, ketika pH-nya naik, maka banyak kesembuhan yang paling gampang sembuh itu sebenarnya lebih mudah mana Pak, diabetes sembuh atau kanker sembuh? Ya kanker lebih gampang karena kanker itu kena terdampak langsung dengan pH pH tubuh 7,5 selama tiga bulan berturut-turut bahkan nggak perlu minum air alkali, nggak perlu minum sodium bikarbonat, tapi hindari tetap kopi dan daging merah. Ya kalau yang kanker kayak diabet ini untuk sembuh dengan olah nafas itu panjang ceritanya makanya 12 modul gitu ya dan selain olah nafas harus diet yang tepat intermittent fasting tapi minum kisah kanker gampang banget apalagi insomnia. Senin ikut ya nanti saya akan tunjukkan bahwa ada langsung ngantuk aja pokoknya yang insomnia ada langsung ngantuk aja. jadi dalam salam dua 20 menit bahkan enggak sampai 20 menit mungkin begitu praktek 10 menit udah bablas tidur pagi besok pagi sama juga yang denyut jantungnya, misalnya, Pak, pulsa saya itu 100, Pak. Nanti ada pegang-pegang oximeter, hari Senin ya, pegang oximeter, lihat denyut jantungnya, saya ajarkan tekniknya, Anda bisa lihat dari 100 turun 95, 90, 85, langsung denyut jantungnya turun. Artinya apa? Anda bisa kendalikan. Kenapa? Senin saya ajarkan. Nah, sekarang kita ke, balik lagi ke modul satu. Modul satu ini sangat efektif dalam menaikkan pH. Ya. Yang kedua, sangat efektif dalam menaikkan saturasi. Udah, dua itu aja. Tapi ini aja dampaknya panjang sekali. Anda bisa tanya sama Mbak Google, pengaruh saturasi pada kesehatan, saturasi ideal, pH tubuh ideal, pH darah ideal, angkanya berapa? 7,35 sampai 75. Dan begitu banyak, misalnya program ini, program itu, bayar mahal, ternyata menarik ya, dengan nafas saja, pH bisa naik. Makanya, yang belum beli silakan beli, tapi ada yang juga yang kemarin wa saya pak saya tinggal di pulau ini makan aja susah, tak lihat harganya kok ini sekitar tiga ribu, kalau saya nggak beli gimana? Ya nggak apa-apa. Kalau anda percaya sama perasaan ya mati, sekarang rasanya enak nih gitu kan, jadi ya sudah nggak usah beli nggak apa-apa. Tapi beli ini maksud saya anda tidak tergantung sama perasaan, kenyataan anda saturasi naik, kenyataan anda ph-nya ideal. Maka sembuh itu dampak dari kondisi. Jadi yang kita ciptakan tuh kondisi. Bagaimana kita membuat tubuh kita ph-nya ideal, ph-nya ideal, saturasi ideal. Maka dengan cara olah nafas. Nah, sekarang peringatan. Apa yang akan terjadi dengan metode satu ini? Yang pasti banyak sekali keringgingen, kesemutan. Nanti kita post juga di grup ya, tapi saya jelaskan dan itu wajar sekali ya apalagi kalau tarik-tarik ya ini bisa keringin di ujung hidung pipi geringin tangan gering gring, gring, makanya tadi yang datang lebih awal waktu lihat videonya Wim Hof ya dia prakain begitu ya itu biasa kayak kaki kayak lepas pusing pun juga kadang-kadang bisa pusing nah tapi yang keringin itu aman enggak masalah jangan takut ya bahkan kalau saya menikmati kalau saya nggak geringin saya tarik lebih kuat Ya metode satu ini nariknya boleh kuat gitu ya. Itu pun nggak habisnya, nggak habis. buktinya apa kalau nggak habis? <laughs> Masih bisa kan jadi nanti itu gitu ya. Sekali lagi metode Wim Hof, tarik lewat hidung, buang lewat mulut. Ya metode tiga, empat sampai tujuh, tarik hidung, keluar hidung, mulut ditutup untuk tersenyum. Kenapa kenapanya? Nanti dilanjutkan di WA Group saya kasih posnya atau modul-modul selanjutnya sambil jalan. Kalau saya jelasin semuanya sekarang, nanti kita dua jam. Sekarang langsung prakteknya. Metode satu ini nanti kalau geringen itu biasa. Kalau pusing gimana pak? Nah, kalau pusing ada baiknya anda berhenti. Jadi nanti ini kan sederhana banget ya. Nanti kita begini cuma 200 kali. Udah itu aja. Coba gitu pak jangan bilang cuma loh ada yang badan kayak digebuki jadi kayak olahraga kalau ada sungguh-sungguh anda bisa berkeringat nanti saya jelaskan di WA grup aja ya kok saya berkeringat itu pertanyaan yang biasa ditanyakan hari ini saya nggak udah nggak jelaskan nanti saya akan post aja ya anda bisa berkeringat apalagi yang mungkin bisa perlu jelaskan walaupun nanti juga di WA grup saya ulangin lagi kalau punya oximeter nanti dipasang, nah mungkin bukannya saturasi, saturasi ya, pulsanya naik. Jadi misalnya saya itu biasanya 60-100 bagus, di atas 100 jelek, di bawah 60 jelek. Kalau kondisi biasa, santai. Ngomong-ngomong-ngomong-ngomong begini, mungkin naik 100 oke. Okay. Anda berjalan, lari, jantung kita ajaib. Begitu Anda bangun tidur, mungkin 80, 60, 90. Anda berjalan, Anda berlari. Anda naik tangga, jantung mengikuti. Kenapa? Tubuh butuh oksigen, butuh di butuh makanan, butuh energi. Jantung mengikuti tanpa dikomando, dia dia pompa lebih cepat. Tapi ada batas maksimalnya. Batas maksimalnya itu nanti tak tulis di grup ya biar nggak lupa ya. Yaitu 220 dikurangi umur kali 0,8. Itu namanya batas maksimal ketika orang aerobik. Karena Anda berolah nafas, itu bisa kayak orang aerobik. Bahkan Anda yang berat badan berlebihan, Pak, saya bisa turun, berat badan nggak? Bisa. Anda bernafas seperti orang berlari, maka Anda berkeringat, dan kalori terbakar. Anda bisa tes gula sebelumnya, dan sesudahnya. Anda bisa bernafas seperti orang tidur, <laughs> dan Anda segera tidur. <laughs> Ini hebatnya olah. Jadi, jadi tadi Senin saya terangin lebih lanjut ya mengenai kenapa begini ya supaya sekarang kita nggak banyak teori dulu tapi kita bisa bernafas seperti orang olahraga dan ada berkeringat luar biasa. Jadi hari ini kita bernafas namanya metode Wim Hof satu disebut imun booster disebut juga olah nafas anti COVID. Kenapa disebut anti COVID? Karena terbukti pH 6 jadi tujuh setengah, pH 5, jadi tujuh setengah, pH enam setengah, jadi tujuh setengah ya bisa bertahap dalam pH di atas 7, COVID mati. Jadi bahkan disebut juga anti COVID. Tapi sebelum zaman COVID ini disebut imun booster. Ya, nah kalau anda pusing nanti anda berhenti. Jadi kayak cuma begitu 200 ratus kali coba aja. Ya kalau anda nggak pusing anda hebat. Ya, kalau Anda pusing, misalnya begini, Pak, kok saya hanya kuat 50 kali ya? Anda berhenti di 50. Saya pusing di 100, Anda berhenti 100. Saya pusing di 150, Anda berhenti 150. Lalu Anda latihan setiap hari sampai bisa 200. Boleh nggak 300? Nggak usah. Maksimum 200 saja. Kalau mau, sehari 2 kali, 3 kali, 4 kali. Bahkan kalau mau, hanya 100 kali. minum pista, cancer, tumor, diabetes. Dan semua yang kalau bangun tidur, dicek pH-nya di bawah 6, Anda boleh tiap 2-3 jam sekali. Masing-masing hanya 10 menit aja Dan Anda akan rajin kalau Anda beli pH meter, begitu kencing pH-nya 5,5, Anda 10 menit jadi 6. 20 menit jadi 6,5. Udah, nggak usah minum obat buat naikin pH nggak usah beli air alkali minum air biasa saja air alkali kan paham tapi ada olah nafas jadi metabolisme nanti kalau teorinya itu sebenarnya dengan bernafas oksigen kan terukur bukan bohong Anda bisa pasang sendiri oksigen yang ada dalam darah naik itu metabolisme membuat mengatur PH tubuh menjadi PH ideal jangan takut kelebihan juga kalau Anda minum sodium bikarbonat, makan kimia, makan obat, pH-nya naik kelebihan, kan itu karena minum obat. Kalau ini tubuh yang membuat sendiri, jadi nggak ada bahayanya. Dan itu pun juga kadang habis olah nafas itu naik misalnya sampai 8, nanti turun lagi, jadi tubuh kita itu pinter. Dia bisa mengatur pH darah di ideal, kalau terlalu asam, sampahnya dibuang lewat urin, makanya urin itu lebih rendah dari darah. Jadi pH urin memang beda dengan pH darah. ya. Tapi kenapa kita cek urinnya, Pak? Ini mengindikasi. Kalau Anda cek darahnya, kan maksud tiap hari ke lab. <laughs> mau olah nafas, ke lab. Lalu olah nafas, balik ke lab. <laughs> Cukup dengan urin saja, mengindikasi. Tapi Anda nanti bisa melihat, kalau mau sebulan sekali tes pH darah, ya nggak apa-apa. Ya, Anda akan yakin kalau Anda tes. Tapi kalau dengan indikasi PH urin aja, Anda bisa lihat, iya nih, sekarang hanya dengan 20 menit, naik. Eh. Lama-lama, kamu tidur di atas tujuh. Anda sudah aman dari kanker, aman dari COVID. Anak saya COVID, istri saya COVID. Pembantu saya tiga kena. Zaman COVID-Delta, rumah sakit penuh, tabung oksigen kosong. Dikasih resep obat dokter untuk antibiotik 30 butir untuk anak saya. lalu Antibiotik 3 butir, antivirus 4 butir, kosong rumah sakit, apa apotek, cuma dapat enam butir. Saya rawat mereka di rumah, saya tidak ketularan, saya rawat sendiri. Anak saya sesak nafas, sempat pingsan karena anak saya belum vaksin, tapi istri vaksin, jadi nggak terlalu parah. Jadi kita memang betul akan punya imun yang luar biasa, ya. Maka saya mau berbagi pada saudara. Nah sekarang kita olah nafas metode satu, tarik nafas, buang 200 kali makin lama nanti dua kali itu pertamanya di bagian akhir makin lama makin pelan terbaik terbaik ya sambil tidur Cuma karena saya ngajar saya duduk tapi nanti di grup yang grup 2528 dan saya sudah post saya sudah posting di grup ya bagaimana saya memperagakan sambil tidur saya juga peragakan sambil duduk bersila. Jadi yang terbaik memang tidur. Ya, tadi juga video Wim Hof sebelum acara kita mulai saya putar, dia ya, tidur pakai bantal. Enggak pakai bantal juga bagus, tapi kalau pakai enggak pakai bantal pusing, pakai bantal enggak apa-apa. Nanti saya juga pos post juga di grup bagaimana saya di sofa, ya. Boleh juga ya. Terbaik juga nafas perut. Kalau tadi perhatikan videonya Wim Hof jam 7 kurang 10 tadi saya putar maka sini kombinasi ya ya nafas perut ya tarik perutnya ngedut nafas perut dulu sampai perutnya bujit lalu diangkat jadi disini kombinasi dari perut dulu lalu ke paru-paru gitu ya <tuh> tapi saya udah coba nafas paru-paru pun nafas dada ya saturasi juga naik tentok 100% PH dari 6 jadi 7 juga Jadi kalau mau ukurannya indikatornya itu PH dan saturasi mau perut mau dada sama-sama efektifnya jadi yang yang yang maaf nih yang buncit <laughs> perutnya penuh dengan lemak gitu ya nafas perut susah banget nafas dada aja ya nafas dada berarti dada jadi ya kalau perut kalau perutnya dikembungin jadi anda boleh perut anda boleh dada untuk yang pertama ini mana yang gampang aja boleh kayak saya duduk di kursi Ya, yang penting duduknya tegak. tapi kalau nanti ngantuk, nggak kuat, ya senderan nggak apa-apa. Ya, tapi yang terbaik kalau bicara terbaik duduk kakinya yang penting jangan gantung ya, kakinya napak. Lalu duduknya tegak. Nafas perut boleh, nafas dada boleh. Tangannya gimana? Nah, ini saya kasih kita simulasi sebentar ya, maaf jadi yang hari pertama ini agak panjang. Coba biar langsung ngeh ya. Jadi nggak banyak teori tapi langsung ngeh. coba bapak ibu pegang tangannya begini, Kocong-kocong. ya nggak pakai persiapan apa apa, pokoknya begini. Lalu coba tarik nafas ya, nanti saya hitung ya, satu dua tiga empat gitu, kuatnya sampai hitungan berapa, ya, kencang, tarik nafas, satu dua tiga empat, terus tarik nafas, kuatnya sampai berapa? Dua, tapi daripada kuatnya jangan pelan pelan, gitu ya mungkin dua kali ya udah ya kenceng tarik coba sekarang tangannya dibuka tangannya dibuka ya lalu tarik nafas dengan kenceng kok bisa empat kali coba ulangi lagi tutup eh eh tangga ditutup tarik napas dibuka tangga dibuka lebih panjang ya ya karena tangan tangan ini bagian dari tubuh ini tangan saya kemarin kena pisau ya tapi celup ekoenzim langsung sembuh gitu ya Nah ini tangan ini kena pisau nggak bisa ya kepala bilang begini rasain lo <laughs> jempol kaki bisa kena paku kepala yang cenot-cenot jadi tubuh itu tersambung Posisi tangan terbaik dalam olah nafas itu, tangannya dibuka, lalu taruh di atas paha. Ya, itu terbaik. Pak, kalau sikap doa gimana? Anda bisa coba, kok. Ya, dengan sikap doa ini, rohani memang, tapi kan nggak bisa panjang. Sekali lagi, nariknya nggak bisa panjang. Padahal, olah nafasnya yang penting sebenarnya nariknya, bukan menghembuskannya. Ya, tarik sekuat mungkin bahkan metode satu ini kalau perlu kayak ujung hidung ini kayak bergetar gitu kalau anda begini nggak bisa panjang jadi saturasinya nggak naik naik ya jadi tangan terbuka bisa panjang nah yang sudah punya oximeter nanti boleh dipasang oximeter itu dia mengukur oksigen dalam darah di jari kita nah jari ini ada yang kulitnya tipis ada yang kapalan boleh nanti di, coba dipindah-pindah mana yang paling peka ya. Kok saya sudah udah bernafas sekian kali kok nggak berubah ubah <laughs> Jarinya kapalan pilih jari manis. Semuanya kapalan Pak. Mulai hari ini satu jari tiap hari dikasih lotion dulu gitu ya. biar halus, nanti lama-lama itu yang dipakai gitu ya. Jadi metode satu dan dua boleh. Pasang oximeter supaya tahu apa yang saya ajarkan, bener lo, naik lo. kan gitu ya. Jadi, nggak usah banyak nanya teori, dah. teorinya terserah. Yang penting gue saturasi naik kan, itu kan saya sembuh gitu ya. Nah, metode satu ini tarik, buang, 200 kali, tegak, duduk, atau tidur berbaring ya. Lalu boleh pasang oximeter. Nanti metode 3 malah jangan pasang karena takut kita merasakan jari, padahal metode 3 itu saya mau ajak Bapak-Ibu, teman-teman merasakan jantung berdetak, merasakan uh, usus memicit mijit merasakan aliran darah dari jantung beredar. Jadi, metode tiga nanti kita akan berhenti dari kehidupan ini, kesibukan, Kalau kita merasakan laporan dari organ tubuh. Mungkin jantung akan laporan, gue capek, kamu kebajakan makan lemak nah kalau ada laporan pasti merasa sakit dari organ yang lapor lebih bagus merasakan lalu kita meresponi daripada nggak merasakan tahu-tahu ginjalnya tinggal 50 kalau kita bisa merasakan begitu kita merasakan dibaca dokter oh ini ringan ini bu masih 90 persen sebenarnya nih obatnya ringan eh, tapi kita merasakan jadi nanti ada metode di mana bapak ibu akan saya bikin peka untuk merasakan laporan dari organ tubuh berdasarkan laporan itu kita meresponi makanan yang tepat ya karena misalnya saya prostat pak tanya Google aja makanan bagus buat prostat gitu ya atau tes DNA jadi terserah tapi merasakan dulu ya itu nanti ada tekniknya tapi sekarang kita akan praktek ya sebentar mohon maaf saya buka file suaranya jadi kita saya bukan ngasih aba-aba oke sebentar ya oh ya tunggu sebentar Dua Menit sebelum saya lanjutkan, saya akan tunjukkan dulu, Pak. Ini kalau saya latihan, latihan kayak bapak ini hasilnya apa ya? Ya, kayak saya, <laughs> kayak saya gimana maksudnya? Oke, okay. saya tunjukkan sebentar aja, lalu kita praktek ya. Jadi, kan ini yang akan kita bahas selama 12 minggu itu. Ini semuanya ya, nanti kita bahas satu persatu hasilnya apa, awet muda. Tahun lalu 2021 saya lahir 63 ya, berarti umur saya 59 tahun. Tapi saya dites ini ada visceral fat segala macam. Oke singkatnya aja usia biologi saya 46. Akhir tahun lalu usia saya 45 dan tahun ini usia saya 44. Jadi itu bukti dari regenerasi sel yang terjadi. Kalau orang mengalami regenerasi sel kan jadi awet muda ya selain sehat. Jadi saya harapkan di Bapak Ibu mukanya glowing. Ya kayak saya umur 60 not bad lah ya, saya belum semir rambut, ya umur 60, stamina bagus, nggak pernah sakit, kalau soal nggak pernah sakit udah belasan tahun ya, mungkin 20 tahun terakhir nggak pernah masuk rumah sakit. Tapi waktu COVID pun, di rumah saya ada COVID, saya merawat orang COVID, saya tidak kekularan. Nah, Jadi kita bisa mengalami hal itu. Nah hari ini saya tidak ngajar ya, tapi praktek bareng. Jadi saya akan putar audio, lalu kita praktek bareng. Saya juga akan praktek, kalau enggak nanti saya ngajar, saya enggak... saya enggak segat. Anda yang sehat. <laughs> Jadi kita praktek bareng-bareng. Bapak-Ibu bisa ngeliat. Nanti saya akan pasang oximeter juga, mudah-mudahan baterainya enggak masalah. Nanti saya bisa tunjukkan kepada Anda, saturasi berapa menjadi berapa. Oh, nanti kalau ada bermasalah. Saya perlu ganti baterai. Memang yang Jewel ya, oximeter Jewel ini bisa tiga digit, tapi kelemahannya baterainya boros. Lupa nggak dicabut dua tiga minggu aja sudah uh, mati. Oke kalau gitu saya pakai yang lain, cuma nggak bisa menunjukkan kalau 100%, ya, karena cuma dua digit. yang bermasalah lupa enggak saya siapkan. Oke, aduh. Ya, kalau enggak ya enggak apa-apa ya. Nanti saya tunjukkan di itu aja di eh uh, grup uh, rekaman dari saya lupa nggak nanti baterainya. Oke, nanti kalau ada yang nyala saya sambil jalan saja ya. Oke, kita akan praktek bareng-bareng. Eh, -bareng. uh, buah... Karena ini bukan, apa namanya, Bapak-Ibu perlu melihat uh, saturasi, maka boleh buka mata, mau tutup mata juga boleh, tapi kalau pusing, buka mata saja. ya. Tarik, lepas, ikuti audio. Oke, ini saya sudah nyala, yang dua digit. Saturasi saya 97. denyut jantung agak tinggi, 106. Tapi nanti saya bisa turunkan, atau kalau diperagakan sebentar ya. Jadi seperti ini, kalau saturasi denyut jantung ini sebenarnya hari Senin nanti ya jantungnya itu tinggi itu tariknya empat kali embuskannya delapan kali kalau rendah tariknya lebih lama hembusnya lebih cepat jadi waktu tariknya empat kali hitungan empat jadi satu dua tiga empat lalu mengembuskannya delapan kali pelan-pelan itu akan turun Saya akan tunjukkan ya, tadi saya ngomong agak cepat, Satu apa, denyut jantungnya 106 ya. Biar gampang di tangan, tangan. bisa pindah jari. Sebentar. Paling enggak kalau Bapak-Ibu nanti denyut jantungnya naik, enggak usah khawatir karena tahu bagaimana menurunkan, tapi penjelasan lebih lanjutnya nanti di hari Senin ya. Tapi saya mau tunjukkan aja biar lebih gampang karena mudah sekali untuk menurunkan kalau saya bicara terlalu cepat ya kadang-kadang begitu ya saya cukup tinggi ya ini ngomong cepat yang di bawah tuh denyut jantung 110 saya akan turunkan ya dengan cara gimana tarik 4 keluar 8 106 dari 110. Oke okay, nanti saya lanjutkan lagi aja karena butuh waktu memang paling tidak 20 kali nanti metode berikutnya. Jadi kalau denyut jantungnya tinggi ini nariknya 4 kali. Narik itu hitungan 4 kali? Satu dua tiga empat. Buangnya delapan kali. Tuh dua tiga empat lima enam tujuh delapan. 20 kali. Jadi satu kalinya tarik 4, keluar 8. Itu nanti pulsa jantung tak turun-turun-turun-turun-turun ya tapi kita sekarang metodenya bukan untuk menurunkan metodenya untuk naikkan saturasi dan naikkan pH jadi sementara denyut jantungnya bisa diabaikan ya lihat saturasinya karena nanti kalau kita fokus menurunkan denyut jantung saturasinya keturun turun ya saturasi juga bisa fluktuatif tapi nanti rata-rata harian jadi begitu ngecek ngecek ngecek rata-rata harian naik atau begitu kita Tarik nafas, lapas nafas, nanti lihat saturasinya. Pentok di 99, kalau ini 2 digit, 99. Kalau ini 3 digit, bisa 100. Ya, kita mulai dulu. Saya akan pasang saturasi dulu. Apa? oximeter. Ya. Kita mulai metode Wim Hof, eh metode dasar satu. Ya, saya akan putar audionya. Kita praktek bareng-bareng. Ya, kita akan mulai olah nafas, metode dasar satu.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 hisap dalam-dalam. bisa dilihat, saturasi. buskan kadang satu oksigen menyembuhkan. Kelihan, kadang -kadang tetap 100%. luar biasa. oksigen menyehatkan. Saya nafas, nafas, menakjubkan. saturasi oksigen dari Tuhan 100%. menyehatkan. obat gratis. olah nafas. ambil nafas. lepaskan. Ambil nafas. Lepaskan. Ambil nafas. Lepaskan. Ambil nafas. 125. Ambil nafas. Jangan bosan. Ambil nafas. Lepaskan. Ambil nafas. Lepaskan, ambil nafas, lepaskan, tarik dalam-dalam, lepaskan, tarik dalam-dalam, lepaskan. Saya akan lebih pelan, lepaskan, tarik dalam-dalam.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 lepaskan ambil nafas dan melihat laptop ya kamera lepaskan tidak bisa ngelihat, ambil nafas tadi saya terus bertahan di eh uh, 100% lepaskan dari nah, ini ambil nafas tinggi, di sekitar 100 tapi hari 9 kita mengajarkan bagaimana ambil ini, nafas kan, selama 5 menit tapi sekarang kita konsentrasi Lepaskan, Oke, saturasi bisa ambil terus nafas karena ketika saya berbicara, saya sudah berhenti olah nafas. Lepaskan, Tapi ambil nafas. 100%. Saya akan lanjutkan. Lepaskan, nafas ya. ambil nafas dalam-dalam. Lepaskan, hirup kuat-kuat. Lepaskan.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 saya sehat ambil nafas lepaskan ambil nafas lepaskan ambil nafas lepaskan ambil nafas lepaskan Lepaskan. Ambil nafas. Lepaskan. Ambil nafas. Lepaskan. Ambil nafas. Lepaskan. Ambil nafas. 175. Bagian terakhir, lebih pelan. Ambil nafas.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 nyaman, ah, baru buka mata, selesai. Ya kalau tadi teman-teman tutup mata, maka cara bukanya pelan-pelan ya. Tapi kalau selama tadi buka mata ya nggak masalah ya. Teman-teman bisa melihat saturasi saya masih 100 terus ya. Tadi saya sempat sambil latihan tangan satu saya ganti baterai ya. Dan tadi di awal sempat saya tunjukkan kan saya 97 ya dulu saya itu 95, 94, 94, 95 itu rata-rata sekarang begitu masang rata-rata 97, 98 tapi begitu olah nafas ini 100 itu ya jadi nanti bisa bermenit-menit bahkan bisa setengah jam ini 100 terus ini turun 99 lalu juga naik lagi 100 atau saya coba tarik nafas sebentar pakai tahan Ya, nanti bisa uh, 100 lagi. Tapi kalau atau turun ya 99 atau mungkin biar saya sambil bicara saya tunjukkan aja gitu ya. Dulu saya susah sekali ya. Paling turun 98, 99, 100 gitu ya. Dengan cuma tadi saya agak lama ya. Uh, yang ke 100 kali baru 100. Nanti kalau saya kayak 2 jam sekali atau 3 jam sekali hanya cukup 5 menit. Bapak kalau 2 jam sekali enggak kerja dong, Pak. <laughs> Nanti di lama-lama bisa sambil nyapu, sambil masak, sambil jalan kaki. Jadi kalau jalan kakinya pelan-pelan atau agak cepet enggak apa-apa. Tarik nafasnya bisa begini. Itu boleh ya, enggak apa-apa. Bahkan misalnya, wah saya Jadwalnya senam tai chi, senam kesehatan, Pak. Saya diabet, saya ikut senam diabet. Coba sambil bersenam itu nafasnya diatur. Nafas itu kita rata-rata sehari dua ribu kali. Ya, dalam satu hari itu kira-kira dua ribu kali. Tapi tadi kita 200 kali, butuh waktu kira-kira hampir 18 menit. Jadi kita tuh, saya tadi bernafas kayak setengah dari ritme biasanya. Tapi kalau teman-teman yang sudah punya oximeter, pasti bisa langsung merasakan, kan tadinya berapa jadi berapa, 95 jadi 97, 96 jadi 98. Tapi kalau ada orang yang sehat, rajin olahraga, anak saya bungsu, itu kena COVID tidak divaksin, COVID Delta. Saya kantor 18 ketularan semuanya, dan anak saya saturasi sempat 90, pingsan dua kali, rumah sakit penuh. Dua bulan kemudian, dia sehat, pasang oximeter, langsung 100. Dan dia diving, dia panjat tebing, dia muangtai, dia aerobik, dia senam. Dia olahraga tiap hari, bisa dua jam tiap hari. Itu nggak pakai olah nafas 100%. Nah, ikut. Biar apa? Biar 100%. Ini udah. Dia pasang, ini udah. Ya nggak perlu gitu ya tapi saya 95 96 saya jadi 100. Nah, akan banyak yang lapor pasti misalnya di tadi ini tadi nih ya, yang tulis WA ada, yang pasak, yang tulis di sini, "Pak, saya kesemutan tangan, wajah, pipi." Tadi saya sudah katakan di depan kecuali yang loginnya belakangan ya. Kalau olah nafas metode 1 dan 2, kesemutan itu sangat biasa. Nikmati saja. Kenapa kesemutan? Tiba-tiba saturasi kita 100%. Bahkan tadi kalau dilihat ya Denyut jantung saya agak tinggi. ya Sampai 110, tapi, tapi terus turun 100. Tadi saya katakan enggak. Nanti saya pause di guru, enggak apa-apa. Bahkan kalau kita lebih semangat lagi. Kadang-kadang saya semangat begitu. 120. Saya mencapai pulsa aerobik. Karena emang saya mau bakar gula. Saya ada... Jadi, ini olah nafas ini bisa diatur ritmanya. Kalau tujuannya mau gula turun. Saya kan diabetes. Tapi saya enggak mau minum obat. Jadi kalau gulanya tinggi di tes 130, gampang. Gue turunin jadi 110. Pola nafas aja. Atur nafasnya dengan seperti orang beraerobik. Nanti pulsanya memang naik. Jadi jangan takut dengan pulsa, tapi yang aritmia ikut senen ya. Jadi yang susah tidur sama aritmia, denyut jantungnya terlalu bawah di bawah 60 sehingga gampang keringat dingin atau bangun tidur aja di atas 100. Kita turunkan Ya, nanti ada Senin, gimana kita menurunkan denyut jantung? Sekarang gimana naikkan pH dan saturasi? Jadi begitu, saturasi 100, nanti ini begitu selesai. Silahkan ke toilet, buang urin yang sudah punya pH meter, dites. pH-nya berapa? Besok pagi bangun tidur ya, mau minum dulu juga boleh ya. Pokoknya belum olah nafas, dites berapa? Habis gitu, besok baru olah nafas, ngetes lagi supaya Anda itu yakin gitu ya. Ini buat apa sih? Buat pH naik. Nggak usah minum sodium bicarbonate. Nggak usah minum air alkali. Maka kalau Anda 2 jam sekali yang minum kistakan, kar pH Anda di atas 7,3, karena sehari bisa 2 jam sekali, atau kayak saya, dulu pH-nya di bawah 6, saya 2-3 jam sekali, maka pH saya di atas 7,3. Itu gula dari 200-an, 150. Ditambah intermittent fasting, 120. Tambah lagi, jadi nanti memang modulnya banyak, ya makanya kita sampai 12 modul. Tapi kalau kesemutan nggak apa-apa, ya jalan terus saja. Lama-lama ntar kesemutannya hilang. Bahkan kalau ada ketagihan kesemutan, <laughs> nanti juga begitu selesai relaksasi, udah, ya. Uh. Tapi bisa cara menghilangkan dengan cepat, olah nafas relaksasi itu kayak yang pelan-pelan terakhir tadi. Sebetulnya kita mendekati selesai itu sudah relaksasi. itu relaksasi bisa juga waktu relaksasi keluarnya udah lewat hidung ya dan mulutnya tersenyum itu tadi makanya yang 200 kali tadi kita lebih pelan banget kalau mau mulai keluar lewat hidung tidak apa-apa itu relaksasi nanti kesemutannya mulai hilang apalagi minum udah ya kalau kesemutannya berlanjut saya post di wa grup mungkin ada hal yang lain bukan karena olah nafas ya Memang, biasa. Kesemutan yang misalnya bersila, duduk bersila, ya, nanti ganti posisi tidur. Tapi, metode satu, kesemutan itu biasa, pusing itu hati-hati, kecuali metode dua. Ya, metode dua, pusing itu biasa. Makanya, kenapa olah nafas harus urut? Metode satu ini dijalankan tiap hari, minimal dua kali, supaya minggu depan kita siap. Metode dua, karena metode dua itu. Bapak Ibu harus bisa mencapai saturasi minimal 99 kalau alatnya dua digit. Harus bisa mencapai 100 kalau alatnya 3 digit. Kalau belum nanti ya tetap bisa metode dua tapi hati-hatinya nanti saya jelasin minggu depan ya. Karena minggu depan itu ada bahayanya karena kita akan bermain saturasi sampai 70. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di Instagram saya atau YouTube saya, saya memperagakan bagaimana saturasi saya 60. Dan saya nggak masalah Ya, selama masa COVID ini, kan orang heboh ya kalau saturasinya 90 pasang tabung oksigen 90 nih 92, 92 ya udah heboh 92 seru pasang, tapi itu kan 92 terus menerus. Dalam arti gara-gara paru-parunya diserang sama COVID, saturasi 9, di bawah 95 pasang tabung ya, 92 pasang, 95 cabut lagi, nggak boleh juga pasang terus 92 pasang. Tapi nanti minggu depan kita akan praktek. Saya akan tunjukkan saya 60. Tapi 60-nya hanya beberapa detik. Justru pada saat itu paru-parunya dilatih. Sel-sel terbuka. Setelah sel-sel terbuka, karena kekurangan oksigen dalam sebentar hipoksia, lalu kita tarik nafas naik lagi 100. Maka kemampuan naik ini penting dilatih dengan metode satu. Jadi walaupun anda saya lihat YouTube aja deh. Jangan lompat ya. Jangan lompat langsung metode dua bahaya. Jadi kenapa ikut WA group? Supaya di WA group di posting metode satu ini latihan sehari dua kali gitu ya. Siap untuk minggu depan. Tapi indikatornya gampang. Kalau saturasi udah bisa 100 atau 99, Anda siap metode 2. Kalau nanti Pak saya baru 98, bisa ikut metode 2, tapi nanti saya jelaskan triknya ya, supaya cepat naik menjadi 100 tapi yang pasti kalau ini pasti kalau yang yang sesi pertama ini banyak pertanyaan adalah mengalami kesemutan atau pusing. Kalau pusing berhenti. Kalau pusing berhenti, besok latihannya di pusing itu di, di hitungan ke berapa? Jadi misalnya, Pak saya kesemutan dihitungan 100. Teruskan aja sampai 200 nggak masalah. Saya pusing di 100. Nanti latihan lagi 100 kali aja ya, cukup. Karena dengan 100 kali saja anda bisa cek sebelumnya pH urin berapa sesudahnya pH berapa. Jadi sekarang ini kita sebenarnya metode ini tuh efektif banget naikkan pH, naikkan saturasi. Nah dua hal ini dampaknya banyak ya. Jadi bukan sekedar saturasi, bukan sekedar pH regenerasi sel terjadi. Kalau minum kista kanker pH-nya naik, alkali tubuhnya, kankernya mati, tumornya kempes. Jadi dampaknya bisa banyak. Nanti belum lagi, kalau bicara metabolisme, nanti di minggu selanjutnya akan bicara metabolisme tubuh, bicara hormon, pengaruh hormon pada organ, keseimbangan hormon. Nah, nanti di situ baru nyambung. Pantes ya, autoimun bisa sembuh gitu ya, tidak menjamin, 100%, tapi ada kasus-kasus kesembuhan. Ya, kalau Anda, apalagi mengikuti YouTube-nya Wim Hof, maka akan ada banyak kesaksian-kesaksian di channelnya nya YouTube-nya Wim Hof. Orang-orang yang autoimun, sembuh, insomnia, sembuh, kanker, sembuh, saya baru mulai mengajarkan kepada orang lain. Ini tahun ini, ya, bahkan baru dua bulan sebenarnya saya mengajarkan. Jadi, nanti kalau sudah ada yang sembuh, ya silahkan testimoni. Tentu saya tidak, saya kalau ditanya, "Pak, yang ikut Bapak ada nggak yang sembuh dari kanker?" <laughs> ada orang sembuh dari kanker, tapi nggak ikut saya. Ya, jujur, nggak ikut saya, tapi dia ikut kelas olah nafas yang lain. Tapi yang ikut saya ada nih yang sudah dua bulan yang dia tadinya tumornya sebesar jempol kaki sekarang tinggal satu del kecil ya gitu ya saya bilang tunggu deh sebulan depan kalau udah nanti kempes betul lalu olah nafas napas setiap hari periksa dokter kalau dokter nyatakan sembuh tak bilang kesaksian ya gitu kalau enggak mah jangan dulu gitu ya tapi yang pasti lewat metode satu dan dua, kita akan mencapai saturasi 99 atau 100 nah kalau yang pas saya baru 96 97 saya 98 enggak masalah Ya, jangan khawatir. Saya sendiri bisa kayak tadi saya tunjukkan 100 itu dua bulan latihan. Karena saya berangkat dari sakit paru-paru, paru-paru saya cacat karena sakitnya lebih dari tujuh tahun. Waktu kecil paru-paru basah sehingga satu rasi saya sampai dua bulan. Eh, enggak, saya mulai latihan itu kan bulan Oktober ya. Jadi sampai Oktober tahun lalu itu sembilan puluh sembilan lima sembilan enam kadang di tes 94, sampai dokter bilang Pak, bapak ke rumah sakit dong kenapa di bawah sembilan gitu. lima ah enggak lah saya sehat aja kok ya tapi statusnya rendah gitu ya nah sekarang tadi aja bisa ngeliat bagaimana tarikan yang ke seratus gitu ya kadang-kadang bahkan tarikan yang ke 20 puluh gitu ya udah seratus persen jadi uh, metode ini sangat efektif untuk hal yang demikian pak tetangga saya ada yang baru selesai kemo 10 kali apa boleh share ke dia boleh Ya, tapi kalau nge-share urut dari metode satu, ya. Jadi semua yang di grup boleh di-share, tapi tolong kalau nge-share ke orang lain urut metode 1, metode 2, baik videonya, nanti audionya juga saya share. Jadi tadi kan saya juga praktek itu kan pakai audio. Nanti audionya saya share di grup untuk latihan ya. Boleh di-share ke orang lain, hanya saya pesan urut saja. Ya karena kalau nggak urut terutama yang jantung hati-hati. Kalau dia kanker, kemo nggak masalah. Tapi kalau dia ada jantung, aritmia masalah jantung itu harus hati-hati jangan sampai jantungnya du melebihi batas atas ya tapi sebentar saya post di grup mengenai batas atas itu berapa gitu ya dan khusus yang Aritmia masalah jantung ikut boleh ikut lagi senin malam kalau enggak ya nanti rekamannya ada ya saya selalu telat pak dengan ngomong dari yang ngomong jadi mungkin tadi dapat 100 kali atau lebih rasanya ngomongnya agak cepat saya ketinggalan terus Ya, saya bicara cepat banget, nanti bisa diulangin ya. Tangan kaki kesemutan, badan juga nggak masalah, tapi setelah itu akan rileks banget. Ini ada yang ada yang ada yang nulis, Pak, kok saya jadi ngantuk? Ya. Dampak dari olah nafas, satu, kesemutan. Dua, bisa pusing. Tapi kalau pusingnya segera hilang nggak masalah. Tiga, itu ya, ngantuk. Makanya yang insomnia sembuh gitu. Kenapa? Ngantuk, apalagi nanti metode yang Senin saya ajarkan, yang sekarang aja coba semangat begini aja ngantuk, maka jangan heran nanti metode tiga, apalagi itu metodenya slow gitu ya. Langsung, oh metode yang semangat aja bisa menguap, makanya ngantuk ya. Jangan, makanya jangankan Anda gitu ya, orang yang, yang ini saya dapat WA kemarin ikut satu bulan itu biasanya satu hari itu hanya bisa tidur dua jam maksimum tiga jam udah insomnia bertahun-tahun minum obat tiap hari sekarang bisa tidur enam jam tidak pakai obat lepas obat jadi kalau insomnia itu paling gampang menurut saya kenapa karena dampak olah nafas ini ngantuk kenapa ngantuk karena oksigennya penuh anda dikasih oksigen wuduh coba ada tidur di tengah kota yang oksigennya sedikit menggap-menggap susah tidur malah pergi ke gunung di bawah pohon, oksigennya banyak, nyaman banget, nyaman banget. Ngantuk lah, gitu ya. Ngantuk, tapi nanti ada sih, sebenarnya kalau Pak, saya mau kerja ini, kalau ngantuk kan repot. Yang ngantuknya sebentar aja sih, pada waktu saturasi 100 itu atau 99, dan diedarkan, karena dibarengi dengan jantung yang berdetak, kayak keringin, tapi harus ngantuk. Maka nanti sebenarnya ada metode yang namanya coffee breathing. Ya, olah nafas, kopi. <laughs> itu buat bangun tidur mau kerja, mau olahraga. Ada whiskey breathing, <laughs> whiskey. <laughs> Abis itu ngantuk tidur. Ya, ada water breathing, olah nafas air. Anda minum air satu hari delapan kali nggak masalah minum air. Nah kelompok yang ini metode satu ini kelompok water breathing. Ada beberapa teknik hari ini yang kayak metode satu ini mau dua jam sekali nggak masalah tapi yang metodo biski <laughs> hanya boleh sehari-sekali pada malam hari <laughs> karena langsung ngantuk Datang senen boleh nah, yang susah tidur datang senen jangan-jangan usah sampai 12 modul-modul hari ini tanpa Senin. selesai nggak bisa tidur jadi bisa tidur gak pakai obat nggak usah bayar ya kan Anda mungkin dah minum obat tidur berapa tahun mertua saya minum obat tidur pindah rumah saya nggak perlu lagi jadi kita bisa belajar dengan cara mudah jadi kalau ngantuk itu biasa nggak usah khawatir dengan ngantuk ya kan habis ini minum kopi ya seger lagi bahkan kalau anda yang misalnya minum kopi ah, ini juga olah nafas ini efektif apa tadi saya, saya sebagai penutup ya nanti beberapa pertanyaan saya pos di grup saturasi naik ya. ya susah tidur gampang tidur PH naik minum kista kanker nah satu lagi ini olah nafas ini juga cukup efektif, eh, benar. Jadi blank. <laughs> orang yang susah tidur ya jadi gampang. Lalu eh, kalau kita orang yang susah tidur, lalu sebentar, tadi maaf ya orang PH-nya rendah, lalu denyut jantung bermasalah, itu nanti dengan mudah kita akan mengatasi eh, semuanya. Jadi kita pelan-pelan ya kita mulai jam tujuh tepat kita juga selesai setengah 9 uh, tepat jadi yang susah tidur nanti akan dengan mudah uh, menjadi tidur uh, tadi ya yang keringat nggak beraturan ya yang tidak berkeringat bisa berkeringat tapi keringat tidak beraturan itu kan karena metabolisme hormon yang tidak seimbang yang penting bapak ibu rajin aja ya ikutin uh, semua Uh, modul ya sama modul dari 1-12 sehingga nanti tinggal Oh yang masalah susah tidur metode ini untuk diabetes ini untuk bakar energi yang ini ya untuk minum kisah kanker yang ini jadi dengan mempelajari tapi semuanya terkait sebenarnya ya semuanya terkait tapi ada yang misalnya uh, metode whisky ya itu kan supaya ngantuk, gitu ya. Sebaiknya pada malam hari dan seperti minum whisky, itu sebenarnya ya enggak boleh ya. Ini cuma istilah untuk untuk gampang ingatnya, gitu loh, Pak. Yang boleh sering itu yang mana water, <laughs> water breathing ya, yang bikin ngantuk, whisky gitu ya. Jadi minum whisky haram ya, tapi supaya istilahnya saya menggunakan istilah-istilah karena ada ya metode olah nafas, itu istilahnya pakai bahasa sansekerta, gitu loh pusing banget itu ya kita bikin sederhana dengan istilah yang sederhana dan nanti bertahap kita akan jelaskan kenapa mengapanya lewat teori jadi kalau ngantuk itu normal, toh nanti juga begitu oh ya tadi saya bilang apalagi yang efektif GERD ya GERD asam lambung naik mah itu akan sangat efektif dengan olah nafas metode satu dan dua kenapa pH nya naik jadi saya juga baru bukan baru sih ya beberapa kali mungkin ada 10 orang ada kali lebih yang WA saya Pak saya ajaib banget nih sebulan ikut olah nafas, dulu saya sering kambuh gerdnya ini udah sebulan nggak pernah kambuh karena tubuh Anda alkali jadi begitu tumbuhnya alkali gitu ya itu banyak orang gerd udah mulai merespon gitu ya Pak saya udah nggak kambuh lagi ya mudah-mudahan selama lamanya selama Anda rajin olah nafas. jadi olah napas ini sangat efektif menaikkan pH tubuh, nah yang berhubungan pH itu penyakit kan banyak. Kalau mah kan berarti lambung ada iritasi, beda ya mah sama GERD. Kalau GERD asam lambung naik, kalau mah iritasi. Nah, kalau iritasi ada lukanya, ya itu pun juga akan terbantu. Tapi kalau GERD lebih gampang, ya susah tidur gampang. Pokoknya bapak ibu ikutin aja nanti di grup saya akan post beberapa tips ya untuk eh, termasuk Q&A. Jadi yang yang yang chat banyak nggak semuanya ditanyakan, tetapi yang pasti pertanyaan-pertanyaan dari grup sebelumnya hampir serupa itu nanti saya post Q&A kalau satu hari sampai tiga empat poin bapak ibu dengarkan videonya hanya lima menit mana yang ditanyakan aja kesemutan kok pusing kayak kram begini begini maka yang enggak nggak ngalami ya nggak usah diklik gitu ya dan itu linknya bukan videonya nanti nggak bisa data ya link YouTube-nya saya saya post supaya Bapak Ibu enggak makan data banyak-banyak. Oke, okay, terima kasih buat kehadirannya. Karena masalah waktu saya harus persiapan juga ya, sarapan dulu. Ya, kalau intermittent fasting, saya intermittent fasting juga tapi enggak nggak 18 jam, enggak 16 jam. Saya makan terakhir jam 6 sore. Jam 6 sore saya makan terakhir kosok gigi dah, habis itu air putih sampai bangun tidur. Lalu sarapan jam 7 atau jam 9 ya. Nanti saya setengah 10 harus uh, kelas seperti ini tapi angkatan yang berbeda ya Nah nanti semua informasi akan ada di grup Bapak Ibu boleh ikut kalau mau praktek bareng lagi Senin pagi Selasa pagi ya yang rebu nggak usah karena itu buat angkatan yang lain tapi tiap pagi jam enam kita akan ada nggak banyak ngomong begini nggak banyak teori teknis 5 menit 10 menit langsung workshop karena hanya 40 menit ya saya akan olah nafas tapi biar saya sendiri komitmen ya udah rame-rame aja kalau mau gabung nanti silakan, mau tanya di sana juga boleh ya. Terima kasih Pak, saya keringatan benar-benar. Nah masalah keringat tentar sembuh. Terima kasih Pak, saya sakit lambungnya sembuh. Ya ini mungkin yang sudah angkatan sebelumnya. Ya jadi eh, akan banyak kesembuhan yang terjadi. Paling nanti kalau sembuh ya boleh share ke orang lain atau bisa rekomendasi orang lain ikut kelas berikutnya nggak masalah. Tapi saya memang satu minggu hanya menyediakan waktu Sabtu pagi seperti ini sabtu jam setengah sepuluh minggu malam senin malam jadi paling enggak saya komitmen empat kali dalam seminggu ya dan setiap pagi untuk praktek bersama yaitu senin bukan untuk orang lain ya untuk diri saya sendiri ya tapi di luar itu angkatan berikutnya berarti WA grup 33, berikutnya berarti tiga baru akan mulai awal juni tapi pendaftaran sudah dimulai dibuka kalau nanti aja kalau udah bapak ibu mengalami kesembuhan dan merekomendasikan ke orang lain Uh, silahkan kasih aja wa saya nggak apa-apa ya nanti saya akan kasih link untuk pendaftaran grup sebelumnya terima kasih sampai jumpa minggu depan kita langsung selesai ya kita nggak ada foto bersama nggak ada macam-macam pokoknya jamnya mulai-mulai jamnya selesai-selesai silakan bapak ibu latihan nanti informasi yang lainnya saya sampaikan di wa grup terima kasih